Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, disini saya lagi ada rezeki jadi ini buat grup kita yang rajin komen karena grup kita jumlahnya sedikit jadi satu orang akan saya berikan masing-masing uh, 5 -masing lembar yang warna merah 10 lembar yang warna biru itu khusus bagi grup yang rajin komen saya akhiri wabarakatuh